Hai semuanya, apa kabarnya nih? Pasti lagi pada work from home semua Alias lagi di rumah aja Kali ini nah. saya ditemenin sama bapak M Mungkin panggil mas aja sih Oh ya. panggil mas Mas, aja. biar agak kelihatan muda gitu every <laughs> every Ya, pria lah yes. ya Kok pak lagi mas? Mas siapa <laughs> nih? Eh, uh, perkenalkan di sini ada mas Nizar sih ya Kita sama kakak Farlin Sayang Farlin Sayang akan membawakan I ini sama tadi Aduh, daripada kalian biasanya nih ya mas yes. ya Kalau we're from home ini, temen-temen yeah. itu kayak bosen gitu Kayak nothing to do, padahal kita itu udah ya bikin list This gitu right. kan Hari ini kita mau cuci mobil, terus juga bersih-bersih rumah, dan juga memasak gitu kan, lagi-lagi sekarang pada memasak semua loh oh ya? <laughs> <laughs> iya? Oh, karena okay. tidak mau kalah sama so, pacarnya, cowoknya. suami eh, suaminya, istrinya Sini. juga okay. tapi kali ini, Verta itu dan Mas Nizar akan rekomendasiin sih produk dari Matchwatch yes. mungkin kira-kira apa sih yang cocok buat cowok zaman now? cowok oh, jaman now nih mungkin lebih banyak, beragam ya abis itu sekarang pasti cari cowok yang mungkin manly, iya. tangguh, atau cowok yang menurut Verta kayak gimana sih? kalau aku sih aku pengen.. cari yang gimana nih? aku boleh sambil berimajinasi ya? boleh, boleh, boleh <laughs> masih, masih. aku pengen kalau saya sendiri, saya pengen cowok itu kelihatan keren gitu kan okay. keren itu pasti gagah, tegas, <laughs> dan juga Kayak saya sih suka, saya kan olahraga, jadi aku okay. kelihatan cowok aku tuh sporty Gitu sih, jadi itu sih kurang lebihnya, tapi enggak kalahnya juga kelihatan classy juga Karena ya kalau dibawa ke kondangan biar nggak malu-maluin Oke, okay, dibawa ke kondangan bisa, kemana aja oh, bisa kok iya. cowok jangan malu-maluin nih <laughs> okay. Terus, mm -hmm. ada rekomendasi apa aja nih kak? Uh, Sebenarnya kepo sih sama produk yang satu ini, namanya tuh JMW B5000 TV. Tapi mungkin uh, ini kan aku cuman baca sekilas doang. Oh ya. Mungkin Mas Mizar yang lebih, lebih, ya lebih nasi aku tips itu apa sih? Itu produk kayak gimana sih? Oke, okay, gitu kan? ini ya. kita bakal rekomendasiin buat cowok-cowok, jam tangan, jisok yang udah pasti sangat tangguh gitu gini ya, ya, ya iya. meskipun dibanding pun ya gak masalah sih waduh jangan, dikasihkan eh, aja, oh. saya aja kalau dibanding <laughs> gak dibanding nih, hmm. oke okay. nah, ini ada GMV di 5000 TP. yang mungkin classy ya ya ini bisa sih buat yes. ke kantor juga bisa, kalau aku sih hmm. lihat-lihat cowok-cowok zaman 6 itu ini biasanya juga buat ya olahraga sih kalau uh, analog begini ya sih yes, yeah. menurut aku loh mas, oh. tapi <laughs> ya ya kembali lagi temen -temen. Nah. iya benar, kembali ah, yeah. ke selera juga oh. yeah. ini sportnya juga oke okay sih, nah. menurutku loh mas <laughs> hmm, bisa, ini oh, banyak sih, ini terbaru nih, baru keluar 2020 Terbaru, uh, dia simpelnya, dia simpel banget nih. Kan iya, singgah tuh sih enggak terlalu ramai gitu ya. Untuk tulisannya juga masih ya? Oke okay lah, masuk oke okay, gitu ya. Untuk buat kolektor nih, kan bentuknya basic nih. Biasanya ya. banyak yang dicari nih sama kolektor ya. juga. Mungkin kamu, meskipun bukan kolektor, untuk jam pertamamu ya, oke okay nih. Benar, boleh, boleh. Karena biasanya kalau basic ya teman-teman hmm. itu bisa dibuat kayak long lasting. Jadi long lasting, yes. semuanya itu kayak ya kalian di jaman 2020 kayak 2030 itu masih bisa masuk. Masih bisa Karena masuk. mereka itu koleksinya klasik dan basic. Biasanya yes. ya Enwelsley gitu. Oh, Terus buat aku. Aduh, <laughs> nah, Agen juga untuk jam tangan ini nggak cuma kelihatannya aja yang basic. Dia fiturnya juga. Banyak banget nih, wah apa aja nih? Aku oh, okay. nih. Untuk fitur kelihatan basic juga, tapi basic. fiturnya banyak. Fiturnya wah, banyak, ini Cks, suka banget sih. Ini dari ada Bluetooth, Bluetooth connection ke handphone oh. gitu, jadi untuk semua pengaturannya bisa lewat handphone sih, tinggal konekin Bluetooth, udah bisa langsung semua. Everything bisa ya connected ya, connected connected. ya ah. berarti dia pakai nya juga dia ada app nya juga wah, dari Jisok kita gitu sih wah Jisok memang zaman banget iya segitu ya untuk lain juga mungkin ketika mungkin ya sekarang nggak bisa travel kan ya nah, mm -hmm. tuh kalian buat traveler juga mungkin setelah Corona ini habis amin <laughs> ya, amin ya segera ya amin ah uh, uh, itu? Berakhir. Uh, berakhir. Mau traveling ke luar negeri? Nggak perlu setting-setting jam lagi, tinggal konekin ke HP. Mm -hmm. Dia otomatis ngikutin HP ya. Iya, yes, segitu sih. Nah. Terus, untuk mungkin kalau oke, okay, jam dari jam ke HP nih. Mm -mm. Dari kayak gimana kalau HP-nya nyelip apa? Agak lupa naro, gitu, naro gitu, gitu ya. Mm -hmm bisa bisa uh, langsung mungkin dipanggil lewat jam ini sih, ketika dia sama-sama oh. connect tinggal ada bagian tombol, ditekan agak lama, uh -huh. itu nanti dia bakal bunyiin si HP oh gitu tuh ada jaraknya nggak biasanya kan aku kan lupa naruh, hmm. us, pokoknya ketindian apa aja ketindian gitu aja kan ya. <laughs> untuk jarak sih lumayan jauh sih oh, untuk jangkauan bluetooth ya. ya mungkin ya satu rumah masih oke okay lah ke cover okay, gitu yeah. kan ya terus oh, ada okay. ini lagi ya ada produk yang keren lagi gak dari GLW ya. tadi yang 5000 okay. TV tadi ini ada mungkin seri lain ya di sini mm -hmm. ada GST B200X uh -huh. ini mungkin Fiturnya apa nih? Ini kayak lebih classy gitu Lebih classy sih uh -huh. Ya, varianya J-Steel yang pasti kuat Mungkin mau dicobain Kalo oh, boleh mungkin. dong, aku biar kelihatan keren ya Iya Mau <laughs> oh, beliin cowoknya mungkin bisa Atau buat, buat kamu cowok-cowok <laughs> Biar tampil keren depan ceweknya Iya nih, keren gak harus mahal loh Iya, yes. ini meskipun dipakai cewek juga <laughs> Iya sih, ini masih keren bisa sih, sih. Ini auto keren sih aku kayak kelihatan mahal banget, tapi harganya terbaik. So kalian harus grab yes. it fast di watch watch produknya jisok ini. Keren yes, sih, aku suka. Tapi memang dari dulu dari kecil itu aku tuh suka jam tangan yang kayak begini gitu. Jadi yeah. gak kelihatan mahal, tapi juga nggak mahal. Yes. Ya gak masih kelihatan kalem gitu. Nah. Ini rasanya kalau biasanya yeah. ya masih kalau karet itu. Uh, enaknya dibuat olahraga sih ya, dia. olahraga kalian lagi olahraga tapi kelihatan sih langsung aja belian jisog shock gst GST-B200X 1A9DR untuk fitur untuk fitur-fiturnya juga lengkap oh iya apa aja Mungkin nih fiturnya. tadi sama seperti, uh, sama seperti tadi ada fitur bluetooth mm -hmm. oh itu bisa bluetooth juga ya bisa bluetooth oh, juga langsung ke kalian konekin ke Cisokonek uh -huh. itu untuk mungkin tadi kan full digital tuh yeah, nih, digital. di sini ada analognya nih itu di sini ada, mungkin ada yang suka ada jarum jamnya juga uh -huh. di sini ada ada fiturnya untuk fiturnya lumayan top sih di sini wah wow, lumayan juga sih yes. boleh nggak sih aku dibisikin harganya berapa gitu? Untuk harganya <laughs> langsung kepoin website kita, gitu kan. atau mungkin di sosmed kita ada nanti postingan tentang B 200 ini nggak baru sih juga. Ini juga hmm. baru masuk. Ini uh, apalagi yang di sini udah pakai karbon nih. Yang pastinya dia lebih ringan. Hmm, iya sih. Kan nah, dia pakai lebih ringan. Sih. Lebih ringan ya. Dia juga lebih kuat. Hmm buat mungkin olahraga oke okay. olahraga biasanya apa nih kopinya aku sih suka olahraga lari oke okay. mm, treadmill juga oke okay. oke okay. terus golf oke okay. terus apa lagi ya berenang mungkin berenang oke okay juga berenang oke okay. bisa berenang weh iya dong harus <tik> harus bisa menyelamir menyelamir bukan kesamperan oh iya sih tenggelam tenggelam ya untuk <tik> Renang ataupun sampai diving Ini jam bisa dip dipakai. dipakai ya Dipakai Berarti da daya ininya kayak high durable berarti ya yes. kayak Daya tahan tinggi lah untuk yes. olahraga air Kalau buat teman-teman yang suka olahraga air langsung aja Serbu G-Shock yang dari produk Motswot ini yes. Seri JSTB, 200x Oke okay. Mungkin ada lagi okay. ya? yang kita pamerin bareng-bareng ke teman-teman yang ada di rumah oke, ini salah satu foundation ya, dari oh, White Life Promising oh, White Life Promising, nah, you know. tapi uh. aku tadi enggak tahan sih, aku pengen nyela mulu dari tadi ini <laughs> super keren, aku senang toh kan aku jadi lebay, maaf ya teman-teman enggak -teman. apa-apa, memang the way it is ya yes. tapi memang bener sih, ini T.O.P.B.G.T <tuh> keren-keren yeah, yeah. asli keren banget teman-teman pada ngiler kan berpom pom tapi pada ngiler ngeliatin kita yang lagi compare <laughs> compare <laughs> <hati jau. laughs> mungkin ini kalau yes. harga masih harga terbaik kan yes, harga paling murah uh -huh. bisa dipomer dengan produk-produk lain juga uh -huh. lagi juga ini kamu nggak cuma beli jam deh uh -huh. kan juga turut andel nyelamatin satwa-satwa yang membutuhkan. Gitu. Jadi kalau kalian pengen beli ini, yes. kalian juga otomatis otomatikly kalian bakalan bantuin satwa-satwa liar yang ada di luaran sana gitu. So. Yeah. Dan buat teman-teman di rumah yang lagi work from home, tetap tetap mengikuti himbauan pemerintah ya teman-teman yes. Kalau kalian disiplin di rumah, stay at home, menjaga kesehatan juga. Tidak lupa, minum vitamin dan terlebih lagi kalian mencuci tangan dengan baik dan benar. Tidak harus pakai hand sanitizer, ya Mas Lizar. Tetapi kalian lebih baik itu mencuci tangan pakai air dan sabun, itu lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer. Sekian video kali ini mengenai rekomendasi jisok yang paling dicari, dan teman-teman jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel kami, dan tunggu video kami berikutnya. Thank you! Bye!